yang mensuarakan tiga periode itu adalah pengkhianat. Kalau memang kita menganggap pemerintahan itu sudah tidak pas, kita jatuhkan dia pada saat pemilu. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Deni Batubara, dalam dialog kita di Aurora News TV. Yang dialognya kita lebih dekat, kita bahas dan kita suarakan atau debara interview. Dan kali ini kita akan membahas tentang dunia politik Indonesia saat ini bersama komunikolog politik Tamil Selvan. <tuk> <tuk> Om Denny, apa kabar, Kang Tamil? Alhamdulillah saya. Ini kita udah lama gak ketemu ya karena <tuk> pandemi. COVID, pandemi. Ini kita dulu satu kuliah waktu uh, komunikasi politik ya. ya. Jadi dulu dari dulu juga udah begini-begini memang ini berdiskusinya dari kelas ke kantin dan sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Nah, Katamil kemarin yeah. sempat nulis di auroranews.id yeah. tentang 3 periode. Iya. Yeah. Nah, kalau pandangan Katamil gimana sih sebenarnya ini isu 3 periode ini? Iya, yeah, iya. Yeah. rame ya, rame, rame demo segala. Rame, rame. Yeah, Sampai ada yang dipukulin. Oh iya. Yeah. Sampai ada yang bugil. Iya. Iya, iya. Sebenarnya gini, ini kan isu ini kan muncul itu uh, kalau kita lihat dari tokoh-tokoh politik ya. ya. Saya dari awal kan katakan kesalahan pemerintahan ini sampai hari ini cuma satu, tidak mampunya mengelola komunikasi publik dengan hmm. baik. Nah, saya sempat itu beberapa kali membuat uh, apa namanya pernyataan-pernyataan ketika wartawan-wartawan meminta pandangan saya, saya bilang gini. Jadi, apakah poinnya itu? tiga periode hmm. atau kemudian perpanjangan masa ya. jabatan ya. sehingga terjadi penundaan pemilu kan begitu hmm. ya nah ini kan bisa kita lihat simbol-simbol politik ini adalah proposalnya pemerintah hmm. kan gitu ya kenapa saya bilang proposal pemerintah karena yang bicara ini adalah tokoh-tokoh pemerintah ya. kan begitu ya. nah sekarang kan analoginya ketika proposal ini disampaikan ke publik disampaikan hmm. ke masyarakat situasi dan kondisinya kan harus mendukung Betul -betul. kan begitu hmm. makanya saya bilang saya katakan itu saklek begini yang mensuarakan tiga periode itu adalah pengkhianat. Hmm. Nah, kenapa saya bilang pengkhianat? Karena begini prototipe itu ya prototipe itu akan kemudian terus berkembang nanti. Hmm. Kita pernah punya prototipe ya Pak Soeharto kemudian dijatuhkan ya, ya terus kemudian uh, Gus Dur dijatuhkan. Hmm. Nah, ini udah menjadi prototipe. Kalau kita mau lihat dulu juga kita mau hitung bahwasannya Pak Soekarno juga dijatuhkan dalam tanda ya. kutip ya nah prototipe ini kan kita jaga agar tidak terulang walaupun hmm. jadi walaupun saya itu katakanlah ya sebagai pengamat saya banyak mengkritisi pemerintah tapi saya minta dan saya bawa hawa suasananya itu menjaga pemerintahan ini selesai dengan baik hmm. sampai akhir masa periode nah tiga periode ini nggak pas nggak pasnya itu kemana gini analogi gini kira-kira nih kira-kira yeah. karyawan kita di kantor udah berulang kali lakukan kesalahan datang ke dirutnya bilang pak saya minta naik gaji dong nah gitu dong ya kira-kira nah makanya saya sempat bikin itu tuh saya bikin pernyataan teman-teman bikin ini nah tuh ini bajunya iya dibikin tuh ya kan nah kira-kira kan kerja kerja kerja ya kan nah tiga periode saya bilang yakin menang ya kan ngopi aja dulu nah ini diksi-diksi ini membawa suasana itu supaya lebih adem Ya. nah saya, kita kan hari ini lihat kira-kira kalau pemerintah ini udah punya mau, itu hmm. kan segala cara dilakukan nah saya bilang sama teman-teman, seumpamanya pun tiga periode, biarin hmm. mau sepuluh periode, biarin yang penting ada pemilu nah ya. kita tunjukkan sikap kita ketika pemilu, kita bersatu kalau memang kita menganggap pemerintahan itu sudah tidak pas kita jatuhkan hmm. dia pada saat pemilu kan ya, konstitusi, ya, ya, ya, kan begitu ya, ya. Ya kan? Nah, gitu. nah Masuk yang berbeda pandangan saya dengan teman-teman yang lain terhadap penundaan masa pemilu. Ya. Sebenarnya, ini kita bicara sebenarnya ya, penundaan masa pemilu ini kalau memang mau diseriusin, ini masuk akal. Masuk hmm. akal. Hmm. Kenapa masuk akal? Yang pertama, kondisi pandemi. Di dalam undang-undang itu kan bahasanya force major. Hmm. Nah kan tinggal sekarang bagaimana kemudian menerjemahkan kondisi pandemi ini menjadi force major. Hmm. Kan gitu ya kira-kira ya? Kalau kita lihat unsurnya ini terjadi di seluruh dunia, hmm. masuk, ya kan? Nah, ketika dia terjadi di seluruh dunia, artinya apa? Artinya itu sesuatu yang memang di luar dugaan, hmm. masuk dalam unsur force major. Nah, kan tinggal lagi ketika pemerintah mau keluarkan proposal ini, pemerintah itu udah berbuat apa? Hmm. Kalaulah kemudian pilkada serentak kemarin itu ditunda, maka hmm. proposalnya masuk akal, ya. kan gitu ya? Ini pilkadanya nggak ditunda terus. Kemudian, beberapa uh, kebijakan pemerintah itu selalu kontradiktif, ya. ya kan? Kita masih ingat nih, hangat di pikiran kita nih, bahwasannya kasus wadas. Pemerintah katakan, "Oh, ke kalau mau nambang di wadas, pemerintah yang nambang nggak perlu izin usaha tambang." Hmm. Ini kan kontradiktif gitu loh, ya. padahal yang mengeluarkan izin pemerintah, ya, ya kan, yang menambang pemerintah. Kenapa harus ada diksi-diksi yang dikeluarkan ke ruang publik hmm. Untuk kemudian counter-meng-counter -counter apa yang dilakukan pemerintah nah. gitu loh Jadi saya lihat Apa komunikasi-komunikasi yang dilontarkan ke ruang publik oleh oknum-oknum ya saya katakan ya Oknum-oknum di dalam tubuh pemerintah ini memang mengundang kegaduhan ya. Nah ketika kegaduhannya muncul ya, Lalu kemudian diberikan proposal Yang notabene tadi itu mengundang banyak ya. intrik Ya tentu terjadi ribut. Hmm. Nah kalau kita lihat lebih dalam, penundaan uh, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, hmm. banyak elit-elit mendukung pasti. Kenapa? Yeah. Contoh, yang pertama legislatif pasti mendukung. Ya kita fair-fair aja ya, yeah. dengan kemudian uh, sistem pemilihan kita yang terlalu pragmatis ini, hmm. mereka diberikan tambahan masa periode tiga tahun, siapa yang nolak? Kan gitu kira-kira yeah, yeah. ya? Yeah. Terus kemudian kepala-kepala daerah yang baru terpilih, yang 2024 dia harus mencalonkan lagi. Notabene dia baru menjabat kurang lebih 2-3 tahun. Dia pasti akan terima. Hmm. Nah, hanya sedikit kelompok di masyarakat ini yang menolak. Tapi kelompok masyarakat yang menolak ini, itu akan terbantahkan ketika proposal pemerintah tepat. Hmm. Cumpama, ya, seumpama tidak ada kegaduhan masalah IKN. Ya, ya, ya, ya kan, ya, ya. tidak ada kegaduhan masalah tentang minyak goreng, hmm. tidak ada kegaduhan tentang utang pemerintah yang tujuh ribu triliun. Hmm. Tentu proposal ini ya masuk. Ya. Nah, hari alasan ini ya buat, ada alasan buat, buat, buat, gitu. Buat Makanya panjang. saya katakan situasi dan kondisinya tidak tepat proposal itu tadi dilayangkan oleh pemerintah. Nah, setelah peristiwa kemarin yang aksi mahasiswa, kemudian ada pemukulan terhadap Ali Armando, kira-kira isu ini bakal selesai atau tidak? Karena karena dua hari lalu juga KPU sudah dilantik juga. Saya kira gini isu ini kan bukan hanya sekedar isu perpanjangan masa jabatan, hmm. kemudian isu ini uh, apa namanya presiden tiga periode. Ya. Saya kira bukan hanya itu, itu hanya isu etalase. Hmm. Isu yang fundamentalnya adalah apa? Tiba-tiba menteri menyatakan hmm. kita kalah melawan mafia. Ya. Ini diksi yang berbahaya gitu loh. Ya kan hmm. minyak goreng naik. Terus kemudian uh, pertamax naik, yeah. solar pertalite di beberapa tempat udah langka, hmm. ya. Lalu kemudian hari ini beberapa waktu yang lalu di beberapa tempat, di beberapa tempat itu gula udah mulai langka. Oh. Ini yang menjadi fundamental. Nih, Mas Denny kan juga termasuk salah satu salah satu bagian lah dari 98. Hmm. Hmm. 98 itu teman-teman mahasiswa bergerak. Kenapa? Karena kebutuhan pokok meningkat. Hmm. Jadi bukan serta merta hanya sekedar isu Soeharto, dan lainnya. bukan karena kebutuhan pokok meningkat, mahasiswa sudah tidak bisa lagi membiayai hmm. dirinya, makanya mahasiswa-mahasiswa yang apatis saat itu juga ikut terjun. Yeah. Ini perambulnya udah masuk. Hmm. Jadi pemerintah itu mengatakan kira-kira gini, oh yang naik itu kan pertamax, pengusaha pakai mobil mobil mobil pribadi, yeah, yeah. isinya pertamax gitu ya, terus kemudian mobil-mobil pengangkutan bahan-bahan segala macam kalau udah kemudian pertalannya langka, mau gak mau isi pertama ini fundamental yang akan meningkatkan harga bahan pokok, gitu kalau harga bahan pokok kemudian naik dan lain-lain sebagainya naik, isu ini tidak akan berhenti, nah ini kan gitu. masa jabatan uh, Jokowi ini kan tinggal tinggal 2 tahun ya? ya, nah dengan setelah 3 tahun tadi dengan contoh-contoh seperti tadi ya. yang, yang sebagian besar justru tidak, tidak pro rakyat segala macam hmm. apa yang harus mereka lakukan dalam dua tahun ke depan ini agar jangan meninggalkan kesan yang buruk tadi kalau saya kira ya hari ini pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ibarat kan hmm. masuk lumpur itu udah seleher hmm. gitu loh udah ibarat masuk lumpur itu udah seleher sekarang kan proposal yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat itu kan hmm. istilahnya dikembalikan hmm. dikembalikan dengan note note nya apa hmm. Presiden harus memecat menteri-menteri yang mengeluarkan isu-isu perpanjangan oh. masa jabatan dan tiga periode. Pertanyaannya, Jokowi berani nggak oh, mengambil iya, langkah iya, iya, iya. itu? Kalau Jokowi terus keke, -ke, ya, hmm. keke mempertahankan oknum-oknum menteri tersebut, publik akan menilai kira-kira yeah. ada apa. Kenapa? Menteri yang membuat gaduh di ruang yeah. publik ini terus dipertahankan. Kenapa big datanya nggak mau dibuka? Nah, sekarang kemudian bicara big data. big data. Kita kan gini loh, gini loh, kita nih praktisi-praktisi komunikasi yeah. ya, kita paham betul lah ya. Big data itu, saya mungkin gini, saya mungkin termasuk salah satu komunikolog yang paling keras dulu bicara, untuk menurunkan Menkominfo. Hmm. Kenapa? Karena untuk beresin media sosial ini mudah. Satu akun, satu KTP, satu hmm. nomor handphone, selesai. Nggak hmm. akan ada lagi namanya hoax. Iya, iya, iya. Ini mudah. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan? Hmm. Artinya kan ada pembiaran. Hmm. yang kan gitu ya? Nah, kemudian dengan pembiaran-pembiaran yang kita tahu jelas di mana ada posisi-posisi kolomnya hmm. satu orang itu bisa punya ratusan akun, bisa, bisa kan gitu ya, ya. satu orang harus bisa punya ratusan akun ini dalam tanda kutip kita belum bicara yang akun-akun buzzer ya. ya kita bicara akun-akun orang pribadi nih akun bodong akun, akun bodong, bodong, bodong ya anonim anonim itu ya. sekarang kalau dibilang ada bapak kita yang terhormat menteri itu opungku yang paling kusayang sayang itu ya ngomongnya itu ada big data sekian ratus juta itu validasinya kan tentu diragukan ya, ya. kan gitu ya? Ya. nah jadi Sisi blunder-blunder komunikasi yang digelontorkan pemerintah ini, kalau kita lihat ya, ini kan paling paling nih di periode kedua. Yeah. Saya melihat sampai pertengahan masa periode kedua ini bukannya menurun, malah makin masif. Hmm. Nah, saya jadi ragu apakah sampai akhir masa jabatan Pak Presiden ini bisa direduksi. Hmm. Makanya saya berulang kali juga di ruang publik saya katakan, ayo dong, Presiden itu buka bikin satu lembaga yang diisi oleh para komunikolog komunikolok untuk mengelola komunikasi publik pemerintah makanya saya bilang contoh tadi kan penundaan masa pemilu kalau diberikan ya diberikan pandangan hmm. pak timingnya nggak tepat ya kan yeah. bapak harus bikin dulu begini begini kita reduksi dulu isu-isu ini ini ini baru coba proposal ini kita keluarkan saya kira mungkin banyak pihak mendukung tergantung gitu, bagaimana kira. cara menyampaikan tergantung bagaimana ya? cara menyampaikan oke okay, kita Beri sebentar dulu karena ada video-video yang akan lewat berikut ini. Tidak tanggung-tanggung, Joko harus merogoh kocek 2,8 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan milik pemerintah daerah ini. Menurut Suhara Nani, Joko yang merantau sebagai pengusaha properti di Jakarta berasa prihatin ketika melihat kondisi jalan penghubung antar desa yang rusak parah dan sering memakan korban. Sudah mengusulkan perbaikan jalan ke Kabupaten Namun tidak pernah ada tindak lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kerobogan Warga pun tentunya sangat senang dengan adanya proyek perbaikan jalan desa. Jalan desa ini sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kerobogan Jawa Tengah Rencananya pembangunan jalan desa ini akan selesai pada akhir bulan April 2022 mendatang Desangka ditetapkan empat orang. Yang pertama, pejabat di salon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan sesangka telah menerbitkan cara melawan hukum mewakili manajemen Alfamat saya turut prihatin dan berbelasungkawa atas robohnya bangunan Topalfamat secara tiba-tiba di Jalan Ahmad Yani kilometer 14 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Kita sama-sama berdoa karena saat ini masih dilakukan evakuasi atas korban yang dibantu oleh Polda Kalimantan Selatan, Basarnas, Polres Banjar Dampar dan relawan. Doa dan dukungan kami bersama keluarga karyawan dan masyarakat yang tertimpa musibah rubuhnya bangunan ini. Alfamad akan menanggung biaya pengobatan dan santunan kepada para korban. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dalam dialog yang kita dekat, kita bahas dan kita suarakan atau debara. Dan kali ini kita Dialognya di kafe kopi politik yang ada di Jalan Pakubuwono. Kawan-kawan yang ingin ngopi, ingin santai, ingin uh, ingin bincang-bincang, ingin bertemu teman, silahkan ke kafe kopi politik di Jalan Pakubuwono. Baik, kita taruh kopinya, kita lanjutkan diskusinya dengan Kang Tamil. Nah, tadi udah kita bahas nih dari uh, tiga tahun pertama, segala macam. Nah, salah satu isu yang paling menarik di tiga tahun pertama ini adalah ibu kota baru. Ya. Nah, Seberapa besar dampaknya buat pemerintahan sebenarnya? Ya, jadi gini, saya pernah sampaikan, kalau kita lihat ya, Washington DC, ya. Ya, di Amerika itu, itu membuat sirkulasi ibukotanya tersendiri itu tahun 1800. Hmm. Ya. Nah, lalu kemudian yang paling dekat dengan kita itu Malaysia, Putrajaya. Ya, putra Putrajaya Jaya itu dibuat tahun 95. Nah, kita paham tahun 1800, terlalu jauh lah ya. Tahun 95 itu internet itu adalah masih bahan barang langka itu. Iya. Yeah. Ya. Nah, sekarang saya makanya pertanyakan kira-kira kira-kira kalau Washington DC Amerika atau Malaysia hari ini tahun 2022 mau membuat sinkronisasi pemerintahan, apakah dia masih akan melakukan sinkronisasi fisik hmm. ketimbang sinkronisasi digital? Yeah, kan yeah, itu menjadi pertanyaan yeah. besar. Nah, sehingga saya sampai hari ini belum menemukan apa alasan fundamental dibentuknya IKN. Hmm. Karena menurut saya, sinkronisasi sistem pemerintahan itu adalah sinkronisasi by digital yang sangat dibutuhkan hari ini. Hmm. Kenapa? Satu, tujuannya apa? Mengurangi mobilitas. Ini kan isu-isu perpindahan ibu kota negara ini kan awalnya karena Jakarta terlalu macet, kan ya, gitu ya? ya? Ya, Jakarta terlalu macet. Perekonomian. Perekonomian, kata -kata. kan ah. gitu. Sehingga, eh, apa namanya, mengurangi mobilitas itu, tentu kan kita harus bisa bagaimana ya. caranya urus izin tuh baik HP. Hmm. Ya, semua di tangan semua orang ada smartphone, kan gitu ya? ya? Ini yang namanya mengurangi mobilitas. Nah, yang kedua, yang saya setuju, adalah me mentiadakan stigma Jawa sentris oh. ya kan, seolah-olah Indonesia itu hanyalah pulau Jawa, hmm. ya, karena apa? karena ini bisa kemudian nanti menjurus, kalau hari ini kita bicaranya agama, ya, intrik-intrik hmm. yang dipolitisasi itu agama, ke depan bisa jadi suku nah, kemudian langkah untuk membuat agar tidak adanya Jawa sentrisnya, saya setuju tapi pertanyaannya, kembali lagi proposal itu terbantahkan sendiri oleh pemerintah Ketua otoritas IKN ya juga orang Jawa. Bukan yeah. orang Kalimantan gitu loh. Putra daerah di kampungnya sendiri cuma jadi penonton. Hmm. Kan gitu. Nah, blunder-blunder yang kemudian aja apa? Awal dibentuknya IKN ini, pemerintah itu yakin. Hmm. Dan meyakinkan masyarakat bahwasannya apa? Pembentukan IKN ini tidak akan membebani APBN. Nah, gitu kan ya? Ternyata. Tidak akan membebani APBN. Akhirnya apa? Tetap membebani APBN. Hmm. Beberapa... Kemudian investor-investor itu hari ini hengkang hmm. yeah. dari sana. Nah, hari ini saya baca di media, opungku yang paling kusayang itu bicaranya bahwasannya apa? Siapa bilang tidak ada investor di IKN? Banyak investor yang mau masuk, dari Arab Saudi, dari Brunei, hmm. bahkan saya pusing. Nah, tapi kan ini kontradiktif lagi. Kenapa hmm. kontradiktif? Kepala otorita IKN itu mengeluarkan statement atau mengeluarkan sistem crowdfunding. Agar masyarakat itu secara sukarela urunan. urunan, gitu loh. Jadi, pertanyaannya yang mana yang mau dipercaya, gitu loh. Ya, jadi kan? kalau itu tinggal dua tahun lagi, betul. ibu kota Negara tentu enggak butuh waktu cepat, betul, Masih lama, betul. Jadi, ya dalam dua tahun ini, apa yang bisa dilakukan sebenarnya? Itu, ya saya sebetulnya, kalau ditanya secara jujur, saya khawatir IKN ini akan menjadi proyek mangkrak, hmm. gitu loh, karena hmm. dalam kacamata saya. IKN ini hanya sebuah simbol politik pribadi Jokowi. Hmm. Saya lantang, saya berani katakan itu. Iya. IKN ini hanya sebagai simbol politik sejarah pribadi seorang Jokowi. Agar Ada monumen tertentu yang bisa mengingatkan bukan, orang gitu. Bukan sekedar monumen, tapi dia kira-kira ya, kalau secara pandangan kita, kita ini kan bisa membedah simbol-simbol ya. Dia ingin membedah kalau dulu kita itu mengeluh Soekarno. Soekarno ya. sampai hari ini 70 tahun Indonesia Merdeka, kita masih bicara Soekarno. Ya. Kemudian, sampai hari ini, Indonesia merdeka. Kita masih bicara Soeharto. Iya. Kita enggak pernah bicara yang namanya Megawati, Habibi. Mm. Kita enggak pernah bicara bakat bahkan SBY. Jadi, dia, pengen jadi dia butuh <laughs> suatu simbol <laughs> ya, iya, iya. untuk sekian puluh tahun ke depan. Masyarakat Indonesia itu bicara Jokowi. Mm. Ini pandangan saya secara kritis, nih. Yeah, ya, iya. boleh didebat, boleh kemudian dibantah. Nah kalau dibantah, saya justru butuh nih dibantah, tentu bantahan itu saya butuh lihat, saya mau lihat alasan fundamental IKN ini apa. Ya. Contoh, PNS-PNS atau ASN-ASN itu menolak. Gitu kan ya? ya? Kemudian di tubuh TNI Polri ada pembahasan-pembahasan di grup internal hmm. yang dimana itu presiden sendiri yang bicara, bahwasannya ada yang kurang lebih setuju, tidak setuju, itu udah terjadi. Hmm. Ya kan? Artinya di tubuh pemerintah sendiri tidak solid. Kedua, kita bisa lihat program untuk pembentukan undang-undang ini terlalu prematur. Ya, yang ya kan? yang sampai dipaksakan di hari ini. Betul, ya. terlalu prematur. Makanya saya bicara ketika kepala IKN itu bicara untuk crowdfunding, saya bilang, elu bahasa, bahasa, bahasa masyarakat ya? ya, elu waktu mau bikin, nanya siapa? Hmm. Kalau lu nanya rakyat, rakyat bilang iya, lu boleh minta rakyat urunan. Yang bilang iya kan 575 orang di DPR itu. Iya, iya, lu iya. minta aja urunan sama dia. Kira-kira bahasa rakyatnya ya begitu. Nah setelah 2024 nanti di pas di apa tinggal 2 tahun lagi, IK ini tentu butuh orang yang akan meneruskan pembangunannya. Nah kira-kira nanti Jokowi akan memilih siapa nih jagoannya? Tapi tunggu dulu, okay. kita saksikan dulu video-video okay. viral yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Tentu saja menyesuaikan dengan jatah libur dari tempat bekerja. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya memakai masker, kisih tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan dihimbau untuk tidak ada makan minum dan makan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat kemudian juga terkait dengan kegiatan yang di tempat hiburan ataupun di tempat keramaian ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga sesuai dengan kapasitas ini masyarakat juga dihimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri karena kita ketahui di negara lain situasinya tidak sama dengan di Indonesia sehingga ada potensi penularan. Ya Pemirsa kita bertemu lagi, kita masih di kafe Kowi Politik di Jalan Paku Buwono. Kita lanjutkan pertanyaan kita yang tadi. Nah, Jokowi akan memilih siapa agar IKN ini lanjut nanti? Oke, kalau kita bicara uh, kepercayaan Jokowi ya, ya terhadap calon pemimpin berikutnya, kita bisa lihat dari DNA. Nah kalau kita bicara DNA secara parpol, tentu hmm. kemudian uh, tokoh yang muncul itu adalah Puan. Yeah. Kemudian ada Ganjar, yeah. kan begitu. Yeah. Nah tapi kalau kita bicara DNA yang non-parpol, tapi DNA politik murni, hmm. itu tentu Prabowo. Hmm. ya Kita lihat kemudian bagaimana setelah kontestasi 2019, Prabowo hmm. masuk hmm. juga ikut mendukung pemerintahnya Jokowi. Hmm. Tapi di luar dari DNA yang tadi kita bicarakan... Munculnya isu tiga periode, munculnya nah. isu penundaan uh, masa, apa, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden artinya, artinya isu ini menunjukkan presiden tidak percaya kepada siapapun hari ini Presiden tidak percaya kepada siapapun hari ini paling tidak untuk melanjutkan IKN itu hmm. Nah tentu kan jadi pertanyaan ya, kenapa perpanjangannya kok cuma dua tahun atau tiga tahun? Yeah. Kok nggak sekalian perpanjangannya itu setahun? Yeah. Atau justru sekalian lima tahun kan gitu? Tiga tahun ini, paling tidak Jokowi berpikir akan bisa membuat perpindahan secara sistemik. Hmm. Perpindahan secara sistemik, ya, di dari bagaimana kemudian pemerintah yang ada di DKI ini, ke untuk kemudian dipindahkan ke IKN. Hmm. Sehingga, ketika kemudian peralihan masa jabatan, hmm. Presiden berikutnya mau tidak mau harus melanjutkan itu. Iya. Karena kalau menganulir dia butuh waktu sekian tahun lagi minimal setengah periode masa kepemimpinan ya hmm. untuk mengembalikan ini ke Jakarta. Itu hmm. saya, saya lihat simbolnya yang mau dicapai itu. Tapi kemudian kalau kita bicara uh, apakah uh, katakanlah ya siapa? Tadi ya pertanyaan hmm. Pak Deni siapa kira-kira secara DNA politik itu tapi secara kepercayaan pribadi Jokowi itu masih Tapi menjadi yang misteri yang belum, yang belum apa -apa masih yang? menjadi misteri iya, bisa betul. saja kalau kemudian tiba-tiba nanti muncul hmm. istrinya ya ibu okay. Iryana Jokowi kemudian hmm. menjadi wapres atau kemudian opung kita yang paling kita sayangi Pak hmm. Luhut binsar Sarpanjaitan hmm. kemudian menjadi wapres kenapa kemudian yeah. kalau untuk menjadi calon presiden secara politik sangat sangat kecil kemungkinan kira-kira dari nama-nama yang berkembang saat ini ada kira-kira yang akan berpeluang Mendapat kepercayaan itu? Ya seperti yang tadi saya katakan Ada Puan, hmm. ada Ganjar, ada Prabowo Ya, Saya kira hanya mengerucut kepada tiga nama ini hmm. Tapi kemudian akan kemudian jatuh pilihan itu kepada siapa? Itu yang belum Saya kira itu misteri iya. Nah itu misteri iya. yang bisa kita pecahkan simbol-simbolnya Nanti setelah tahun 2023 Sama-sama iya. kita tunggu Sama -sama siapa kira-kira yang akan mendapat kepercayaan dari ya. Jokowi Untuk meneruskan Program-program yang sudah berjalan selama periode kedua Jokowi ini. Ya. Baik pemirsa, demikian dialog kita dengan Kang Tamil. Terima kasih banyak kang kasih, Tamil, atas ini? waktunya di sama sama. debara interview. Dan pemirsa ingat tonton terus debara interview. Debara itu artinya kita dekat, kita bahas dan kita suarakan. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti video-video dan dialog-dialog yang muncul di Aurora News TV. Dan jangan lupa kita juga punya website namanya auroranews.id, situ berita-beritanya lengkap, dan e, tayangan ini juga nanti akan dibahas di auroranews.id. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, agar channel ini berkembang. Dan terima kasih atas dukungan Anda, sampai jumpa.